itu dari kelompok lain ya. menuju pos satu guys beginilah suasana mau menuju pos satu ladang-ladang uh, <gainya> sudah dipanen <gainya> suasananya kita tadi ini suasananya, kita angmuh ke dulu ya, sebelumnya ke Puan nah, Sebelah sana, tapi kita baru sama yang ojek <laughs> Ini rekan saya, waktu ini sudah tiga kali saya Tiga kali saya, ya. habis saya diajak ke Ever. <laughs> Ya, suasananya kayak gini, satu-satu banget Setengah-setengah, apa namanya Setengah-setengah Setengah-setengah mendung. Setengah, setengah, setengah manis-manis nah Oke oh, guys. Ya. Intinya saya pernah makan, guys. Cuma yo lali jenenge apa iki. Yok, yok. Oke. Okay. Nah, siap. Hah? Masa ada ganjai bisa caranya jaga aja di tangan Hahaha Angel Angel Lalu hari ini angel tuturannya Angel teman tuturannya Angel oh, Iya, iya, iya, iya, ngengkel ya Angel, lu kan tuturannya kan kok Hahaha Hutan ah, Vegetasinya Uh, tanaman kastil tropis dengan pohon-pohon uh, cukup tinggi dan berlumut <laughs> jalurnya kelihatan jarang dilewati orang masih asri masih asri jalur cenderung tertutup menandakan kalau memang jarang dilewati orang oke okay. Gila, Om. Nah, iya. Nah, kita pantang menurunkan karier, belum nyampe ke pos. Pantang duduk, anak duduk sudah. Itu mau, oh, duduk apa, Om. Duduk apa? Menurunkan karier. Oke, okay, siap-siap. siap. ketemu posnya. Oke. Okay. Oke, berangkat, guys. Lanjut. Sudah. Di hutan ada arbei, arbei hutan. Seperti ini arbei hutan kita rasakan hmm, manis pak manis sopan hmm. manis memang lebih enak yang hitam ya ya yeah. manis manis tapi kalau yang matang yang hitam yang hitam enak. hitam ungu hmm. lumayan tambah vitamin C jadi popa ya bayam iku. Huh? bayam apa di saya, nah, ini pos 2 Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, eh hai, hai, mau kah? Tapi terbuka. <tuh> Tanyakannya semakin lama semakin sadis. Hu! ya semacam ini pos tiga guys nah, itu penanda pos tiga hutan cemara pakai dulu dua jam perjalanan guys pos tiga sampai ke bawahnya wiliran dua jam eh iya dua jam dari pos tiga <laughs> sana jalurnya asli loh begini asli menfor tenaga iya lo sama kalo kasih besok udah lo gitu coba berdoa besok apa teratas kasih berkulik rank. Du? Heh. sore. Puncak beliran, jam pukul enam nol Suasana sudah seperti ini di bawah. Jadi, kalau alas, nanti kita akan lanjut ke kebun. Nah, Mungkin kebun sana, atau lagi. jam setengah jam empat kita akan sambit ke Puncak Ulirang eh Puncak Arjuna ya setelah ke kemarin ke Ulirang uh, ya yeah. <laughs> begitulah situasi Lemba Lengkean masih gelap uh, kita akan video besoknya Oke kita berangkat dulu mari ya ini suasana jalur dari Lemba Lengkean ke lapangan kotak sebentar lagi akan nyampe lapangan kotak Hari sudah menjelang, Pak. A, sudah fajar. ufuk timur sudah menyerah. sampai lapangan kota, tapi lapangannya tidak kelihatan sabana kecil yuk, pagi-pagi di lapangan kota Gunung Arjuna ditemani sarapan ah, sunrise itu Gunung Arjuna, One. One. One. One. Sudah dua jam One. ah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kalau, orang nah, kalau itu survival -survival, kita ada atau hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang menambah vitamin C. Uh, ya lumayan dan ya, apa ya? airnya. Bisa langsung aja buat Pertama yang warna merah hmm. nah. ini. Ada nah. ada itu, Saya Males makan-makan ini aja hmm. Tos Om dipanen om di tulang pasar Dipanen di tulang pasar <tos> Sampai di puncak Ogil Agil Gunung Arjuno waktu bro, eh,